Assalamualaikum. Apa khabar semua? Yasin harap semua sihat. Duduk di rumah sama-sama kita kutui kan rangkaian COVID-19. Okey, hari ni Yasin nak jemput satu satu host, satu speaker, satu ustaz lah bagi Yasin dan dia boleh share satu benda yang satu tajuk dia ni ilmu yang hilang. So, apa ilmu yang hilang tu? Jom kita sama Ustaz Syuhai. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Okey. Pada para pendengar semua, kita dah dengar satu kita dalam dalam bila Yasin bagi tadi tajuk mesti kita fikir. Apa ilmu hilang ni kan? Apakah ilmu hilang? Dan macam mana ilmu ni hilang? Okey, dalam saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad menyebut, ni saya bagi tahu bahasa Melayulah. Bahasa Arab nanti kita finish dia lah. TP dan KPI. Jadi cara dia Nabi kita tengok macam takkanlah. Nabi macam mana Allah tarik tu? Takkanlah tiba-tiba ilmu -tiba, Allah tarik. Tak, cara dia ialah Allah matikan orang-orang yang berilmu ataupun dikatakan paling senang ialah Allah matikan ulama-ulama. Jadi kita tengok banyak ulama-ulama yang hebat-hebat sudah tak ada, sudah meninggalkan kita. Jadi macam mana kita sebagai orang yang ada di bawah ni macam mana kita nak nak mempraktikkan nak hidupkan balik ilmu tu. Jadi saya menyeru pada semua asatizah yang ada kita kalau boleh hidupkan balik ilmu dan satu ilmu yang paling penting yang Nabi Muhammad siri sebut iaitu ilmu faraid. Ilmu faraid ni ialah satu ilmu yang di mana dalam hadis tu sendiri menyebut satu ilmu first kali akan tadi dan inilah kita melihat berlaku banyak di negara-negara di mana ilmu faro'id disebabkan faro'id tu sendiri sebab harta eh sebab tu makosid dia menyebut harta tu ada dalam makosid sebab apa? disebabkan ini mereka bergaduh pecah belah bayangkan adik beradik yang dulu duduk sama-sama hmm. boleh main main-main bersama kemudian tiba, tiba bila dah besar boleh sebut sedangkan portion yang dia ada hanya RM50 itu pun berpecah belah jadi saya menyeru pada semua asatizah ataupun yang a uh, di mana badan-badan yang mempunyai ilmu ataupun kemahiran kita sama-sama kuatkan balik ilmu ini, dan kita hidupkan balik ilmu ni kerana kita nak kita semua hidup dalam keadaan harmoni insya-Allah itu sahaja nasihat saya uh, wabillahitaufik walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam salam aha terbaik kan so ilmu hilang ilmu faraid kita pun tahu kat Malaysia tu heboh kan pasal kek faraid gaduh anak bini berantau habis. macam-macam lah So, ya saya harap video tadi bermanfaat. So, harap jangan lupa follow Suhaid Kamaruldin. And ha, Suhaid Kamaruldin dia insyaAllah dalam page Face. Mestilah kot ye, akan banyak sharing pasal-pasal benda yang bermanfaat macam itulah. Terbaik, terbaik. So, itu saja dari Yasin. Kita jumpa lagi di video yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.